bisa banget pakai hingga 6 jam karena wangi mm -hmm. sangat-sangat strong banget oh. ya bisa benar ada benar apa tuh, yang kecil dapat apa benar tuh benar, benar banget, banget. kalau kalian beli dua kalian bakal dapetin gratis dari kita kita kasih gratisnya uh, 5 milik buat kalian yang artinya bisa banget kalian pakai hingga kapan aja betul di mall, di sekolahan di mm -hmm. ya, tempat kuliah bisa banget kalian bawa karena sangat-sangat praktis -sangat banget ya ada limanya uh. betul uh, ini buat cewek atau cowok sih? Waduh, buat cewek juga, buat cowok juga bisa bosku ya Buat cewek ya Buat cowok bisa banget, bener banget Buat kakek bisa nenek bisa, Boleh, bisa masih, ya, banget masih ada ya <laughs> masih ada. Ya kamu bener ya, kalau masih ada bisa buat kaki neneknya, Bisa juga buat hadiah ke orang yang ide Waduh, pasangan Bener banget. banget ya, yang mau dapetin harga spesialnya bisa banget ya check out dan pengen sekarang Dari harga normal ya Rp. 200.000-Rp. 232.000 okay. Kalau kalian check out dan pengen sekarang itu harganya jadi Lima puluh ribu empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh ribu tuh lumayan kan, lumayan juga murah, lumayan juga saya, kan? saya tuh gua belum <tuk> sih, tapi masih mudah. Saya mau langsung install lima belas lagi ya, parfumnya lima belas orang lagi. Waduh, oh, tuh Sangat-sangat terbatas banget. Jadi buat kalian semua yang mau dapetin harga empat puluh sembilan nya, langsung aja check out dan kayak masak ya. Mereka ngomong dulu nggak usah. Oke, Nanti kita Masih, Masih Masih Oke, ayo! Jadi buat kalian semua yang mau dapetin harga spesialnya bisa banget ya check out dan payment sekarang Apalagi cara payment kita udah mudah banget dari ya Bisa lewat Dana, lewat OVO, lewat Transfer Bank, bahkan bisa lewat COD Betul tuh kan Jadi buat teman-teman semua yang ada di Indonesia Bisa banget kita kirim ke seluruh Indonesia Pulau Jawa Kita bisa antar buat nyatanya bosku ya Dan di paling penting kita sudah gratis ongkir buat nyatanya kalau kalian check out dan payment Eh kita ada Nomor ada di nomor satu yang sudah kita pin ada di hotelaser kalau kalian di dua kalian bakal dapetin gratis yang kita kasih buat ya. kalian milih khusus kita buat kitabnya di rizky buat warga lesar ayo buat warga lesar ini, ini special ya. buat kalian warga lesar ya beliin uh. buat dirinya mempercantik dirinya dan untuk memper eh uh, mau mem apa tadi memper, <teruselam> <tuk> <tuk> ini. memper. Haramkan lah Betul, haramkan tubuh kalian ya, makin wangi ya supaya, supaya suami itu makin terbukup Makin terbukup gitu loh. Waduh, belapuk-bukup iya. Jadi buat kalian semua yang pengen dapetin harga spesialnya bisa banget check out Dan memang ya, sekarang Sudah Betul. check out parfumnya, jangan cuma di check out doang. Tapi udah masih orang Madura tuh, orang Madura aja udah mesin Waduh, makasih banyak masyarakat Buat kacara Siapa? Nggak tau namanya siapa, terus ada lagi body sudah check out parfumnya di Jangan lupa di, katanya di, di, di, di, di, di ya? banget karena langsung kita kirim sekarang juga ya. Betul. Nah, apa tuh? Hoodinya bagus banget ya, Agak oh. ya. <laughs> okay, nya ya, ke -nya, ya. Okay, okay. Jadi <laughs> baru baru loh, itu loh Nanti kita jual ya. <laughs> Aduh dikasih gif nih, dikasih giflok buat catanya, thank you Yuk Yo, kita lanjut ya, kita lanjut Tapi ada, kan? ada yang kan? ada adain gif di ini Oh tenang, kita kan sering tuh bikin quiz di Instagram saya Oh iya Sebelumnya kita seluruhin kesana Nanti kan kita Benar-benar Tiba-tiba foto-tiba di HDHL tuh Nanti kan tetap, tetap Tetap anggap, terus. Terus, ya. Ya. Stay tetap anggap, tetap anggap, tetap anggap, tetap anggap Saya harus belanjain di di panggung show di panggung show Ya, harganya sangat-sangat terjaga banget ya khusus buat 15 orang lagi, khusus buat 15 orang lagi yang mau dapetin parfum harga 40 balri yeah. eh kenapa ngejualan naster sih katanya <laughs> nanti, nanti, nanti nanti ya nanti nanti, nanti. nanti, nanti. nanti, nanti kita kasih buat kalian ini ya, amat dan gua pake <laughs> yang pegang dulu deh ya. pegal, okay, pegal. Ya, aduh lu kan, ngejualan apa kayak anak kayak nih di sini kita punya produk yang bagus banget nih okay. buat kalian kita punya smart kita punya smart special messengers buat kalian nih kita punya etalase ada di nomor 16 belas ya okay. ada di etalase nomor 16 ya jadi buat teman teman semua nih yang sibuk kuliah sibuk kerja aktivitasnya selalu ada ini bagus banget ya ini namanya dan ya ibu ibu ya buah segar kalau dari harga 499 jadi 29000 aja hanya di Xpress cepat waduh buat 10 orang cepat eh, ayo buat sekelorang buat 10 orang yang mau dapatin yang mau dapatin hmm. harga 29000-nya kalian check out dan bayar sekarang karena hanya sangat terbatas banget kalau kalian mau dapat 9000 ribunya aja khusus buat 10 orang pertama yang check out dan payment bosku ya gimana kak hmm. ya gimana kak udah Nggak coba ini kan? kita coba ya? kita punya alat pijat dari message yang <laughs> bagus banget ya yang bagus banget <laughs> ya waduh Aduh, nah, benar -benar aduh, aduh. warga Wesler ini enak banget warga Wesler ya Bes lagi yes. banget ya Enak banget tuh buat kalian bawa kemana-mana di nah. mobil dia Aduh, bayar dikasih Jadi buat teman-teman semua yang punya masalah pada syarat-syarat uh, lagi pegel Tegang-tegak, aku tegang, -tegang. Kencang, gitu, kan dengan Mas Odan ini Bener ya. banget Smart karena... fashion messenger Mes messenger ya, ya masak sebenernya Ya masak sebenarnya. banyak banget yang bersisa lagi. Waduh, sisa 5 lagi, teman-teman, sisa -teman. 5 lagi buruan check out dan bebas sekarang. Karena spesial banget ya dari harga normal ya 469 Kalau kalian check out dan bebas sekarang, itu dia berapa kak? Dua Waduh, angka dua nih, favorit saya ini dua ratus Oh, 209, oh 209, 000. 209, 000 buat dapatin yeah. alat hijau dari Meses yang udah bagus banget buat kalian. Iya, oh, oh, ya. nah, kita nggak mau nih, langsung kita cobain ya. Langsung kita cobain. Jadi ini bagus banget, semangat, coba cepat saja. Dibuka dulu, bos, dibuka dulu, dibuka dulu. Jadi, jadi buat teman-teman hari terbuka dulu, dulu teman-teman ya dibuka dinyalain, baru dijil. Nah, ini ada beberapa varian ya teman-teman ya. Tunggu, tunggu. Ada beberapa varian ya, ada alat yang berbeda-beda, jadi bisa kalian dapatin. Ini aja mau dapetin harga 209.000 aja bisa kalian dapatin. Kenapa saya tahu? Karena saya punya juga dan suka suka visio Jadi Oh iya. Sudah iya. berapa lama Kak pakai itu, Kak? Saya udah, saya udah lama. Udah lama ya. ya. Ini. Nah, ini. Ini buat bagian-bagian terjangkau. Bagus banget. Eh, enggak kurang-kurang kan dalam yang kencang, iya, ini. Ini bagus banget. Bisa ini. banget, bisa, bisa banget. banget, bisa, bisa banget. Ini yang lebih susah lagi untuk dijangkau, ini untuk dijangkau, tapi dia lebih ke satu titik tertentu. <tuk> banget, dia lebih bagus ke satu titik ya, lebih bagus ke satu titik tertentu gitu. Nah, nah untuk yang peradangan ini, ibu pakai yang ini, Bu. Nih, warga desa pakai ini, nih, itu yang buat ini nih. Aduh, bu, ada banyak banget kan? <tuk> ada, banyak. ada banyak banget, Kita coba ya. Aduh, garis dia, aduh, bener banget, garis dia, aduh. Oh, enak banget nih, cocok banget buat teman-teman semua yang lagi pegel-pegelan, lagi macet-macet. Bagaimana loh kalian guys? Jangan lupa kasih komentar